Info viral dikabarkan telah hilang, Pak Yana, di Cadas Pangeran yang diduga di Gondol Makhluk Halus oleh sebagian dukun. kon wae bang anjing pelacak mah eta kuncen kuncin puluh-puluh tahun kuncin cadas pangeran poknakil di canda korai koneng tiludin tentuwi wayah naik ikhlas ke murah kan jing dan murah gue payan percaya deh selain melibatkan Basarnas dan banyak pihak dari aparat kepolisian Pak Yana juga hilangnya menimbulkan suatu anggapan yang Berbeda-beda Ada yang mengatakan Pak Yana Di candak kurai koneng Dan juga Bermacam-macam versi ya Dan ternyata Usut punya usut Pak Yana Ditemukan ada di Jawa Aduh, kurin tadi kurin Dan ternyata Pak Yana bukan hilang Melainkan menghilangkan jejak Kabur kabar-kabarnya sih Sedang terlilit hutang Jadi semua terkena prank dari Yana